Selamat datang di channel Aziza Aziza akan memberikan cerita-cerita pendek romantis Dan yang pastinya menarik untuk diikuti Untuk yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya gak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya ya Dan jangan lupa juga untuk memberikan like dan komennya Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Dan selamat menyaksikan Sorot, oh, urutan yang ke orang di gudong, di aku udah esore jatuh rata Selamat datang kembali teman-teman di channel Azizah Cerpen Ini cerpen baru dari channel Azizah yang sempat ditangguhkan pihak Youtube Untuk membangun kembali channel ini, mohon bantuan teman-teman semua dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya ya Semoga teman-teman tak bosan-bosan untuk selalu mengikuti cerita-cerita dari Azizah Baik teman-teman, seperti biasanya kami selalu menyuguhkan cerpen atau cerita pendek atau cerpen romantis Indonesia untuk menghibur teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu terhibur ya, itu harapan Asisah. Cerita yang kami suguhkan dari Asisah cerpen kita ambil dari kisah nyata atau kisah cinta romantis Dan yang selalu kita kemas menjadi cerpen romantis Cerpen romantis bikin baper Atau cerita romantis Cerita romantis bikin baper Cerpen romantis anak sekolah dan sebagainya Cerita yang kita suguhkan tentunya cerita terbaru atau cerpen terbaru Cerpen terbaru 2021 atau cerita terbaru 2021 Di Aziza sudah begitu banyak cerita yang kita suguhkan untuk teman-teman semuanya Namun karena ini channel baru harus buat cerita lagi ya Seperti dulu kita akan buat cerpen kehidupan atau cerita kehidupan Cerpen atau cerita keluarga Cerpen romantis pernikahan Bahkan cerpen romantis Korea juga ada. Cerpen romantis cerita cinta, kisah cinta, ada juga yang berbentuk novel atau novel romantis yang biasanya kita bikin bersambung atau cerbung. Memang, cerita atau cerpen kita kadang banyak juga yang mirip dengan catatan cinta. Ada juga yang alur ceritanya sedikit menjadi cerpen dewasa atau cerita dewasa. Biasanya teman-teman menyebutnya cerpen wik atau cerita wik Tapi sebenarnya enggak gitu juga ya <tuh> Bahkan kadang ada yang komen ini cerpen bokeh Enggak ya teman-teman Silahkan teman-teman ikuti alur ceritanya agar tidak salah persepsinya ya Oke sekali lagi terima kasih sudah selalu setia dengan Azizah Cerpen yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya doakan selalu sehat dan selalu banyak rezekinya Amin. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, mohon kesediaannya untuk subscribe dan dinyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita atau cerpen terbaru dari Azizah Cerpen. Jangan lupa juga untuk selalu komen, memberikan saran agar... Aziza selalu bisa membenahi atau bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih, salam santun, salam sehat untuk kita semua. Silahkan simak selalu ceritanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. bajim mandir hai mahatgan to